Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami semua Derosa Otomotif Menir. Ya, sama saya Menir Otomotif. Nah kali ini kita berada di mana nih bang? Dedy? Tetap di kantor kita juga. Kantor tercinta. Tapi kita ditemani sama bang Yus. Iya, bang ya. Yus yang tampan. Bang Yus yang jagoan dari Mazda Mazda Serpong. Mazda Serpong. BSD. BSD. Dulu, dulu, dulu beliau sangat kaliber <laughs> seperti apa Sniper Sniper ya <laughs> intermezzo, intermezzo. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <Jadi pelawang. coughs> kebetulan kita mau meripih beberapa kendaraan ya stok-stok ya. yang baru yang baru kita dapatkan akan kita tampilkan ke saudara semua barangkali bisa menjadi bahan rekomendasi Betul. Maupun Bapak pertimbangan yang mau membeli kendaraan ataupun memberikan referensi ke saudara semua, Siap. dan lupa like and subscribe. Betul, channelnya The Rosa Automotive dan Menir otomotif Betul sekali, terima yeah. kasih atas bantuannya. Yeah, dan channelnya Bang Yus, Bang Yus ya, yeah. namanya channel apa, Bang? Kalau Facebook, Yusti Utomo. Kalau Instagram, Yusti Utomo juga. Oh. Yusti Utomo tadi, YouTube yeah. lu nggak ada? ada tiktok oh. tiktok <laughs> pakai tiktok juga <laughs> jadi tulang lunak <laughs> jadi tulang lunak oke okay, uh. ya yang pertama kita ada beberapa unit satu bmw yang kita akan tampilkan bmw, BMW 320i e90 ya e90 eh, ya? tipenya ya. ya warna hitam pajaknya di bulan lima panjang ya tahun depan mei 2022, tahun 2008. 2008 ya. oh, 2008 Nir. ya Kilometernya masih sangat rendah, 76.000. Nah, ini platnya ganjil ya. Platnya ganjil. Insya Allah mobilnya harganya kita kasih murah banget. Kita buka harga 170 masih bisa nego banget. 170 masih bisa nego. Masih bisa war, nego. Warna hitam ya. Paket kreditnya. Paket kreditnya kira-kira berapa nih? Bang Jus lu ada ini enggak? Ada referensi finance untuk BMW? Nah gini, kalau bicara paket kredit khusus yang BMW itu karena tahun 2008 nanti kita kondisikan aja Gitu Semuanya, kita bisa bicarakan lah Iya Betul, betul, betul ya. Untuk kredit pun kita akan koordinasi dengan beberapa finance Pasti Betul, tinggal saudara-saudara uh, mau DP berapa nanti kita akan kondisikan Siap Nah itu tadi BMW Nah untuk yang nextnya, Bang Deddy ada unit apa Kita lagi? Kita ada Honda Jazz RS warna putih, nah, matic tahun 2012. Nih. Buat kaulah muda nih, Bang Deddy khususnya ya. Pajaknya bulan sembilan ya? Ganjil. Ganjil. Nah untuk kilometer, Bang Yus? Kilometer ribu lebih dikit. 108.000 kurang lebih ya. ya ribu. Tuh. Tangan warna putih. Pertama. Tangan Tangan Tama -tama pertama, pertama dari baru ya. Dari baru. Ini platnya plat mana, Bang? Pelatnya ini Jakarta, Bakat. Jakarta, Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Bulan September 2021 pajaknya ya. ya. Mobilnya istimewa. Insya Allah nggak dandan. Mobil tinggal, tinggal ya. pakai. Uh. Tinggal pakai. Harganya kita jual 145 aja. Nego halus, halus halus, halus dikit ya. Honda <risas> <goda> Jazz RS 2013, 2013 ya. 2012. 2012 sorry. Berwarna putih. Kilometer 180.000 Mobilnya platnya daerah Jakarta, Jakarta Barat. Barat. Jakarta Barat, plat B. Harga nah, nah, un cashnya? Untuk cashnya tadi 145, 145. ya. Nego. Nah, untuk, untuk kredit, kredit. DP-nya DP 35 bisa. DP 30 bisa, bisa. 30 bisa. 30 ya? bisa nggak? Bisa. Insyaallah mobilnya bagus nih. Nah, tinggal di Pinang, tinggal di juga nih, mengenai dia. Ya. Uh, pasti. Hmm uh, iya. -mm, pasti Jadi nanti. Biar biar uh, pencari mobil bekas kita Betul. nih tahu nih. Nanti Bang Bang Yus juga kita bikin tiktok juga <laughs> biasa dia bergaya-gaya melengok-lengok di depan mobil ya iya. kan oh striptease nah dia tuh tampan loh oh, oh <laughs> ya, itu <ditutup. laughs> <laughs> <laughs> nggak boleh iya iya iya iya nah untuk selanjutnya tadi ada BMW Jazz Air S 2012 betul Enak, Matic nah, nah, ini kita ada lalu. lagi Honda Mobilio tipe E SE Special Edition Special Edition <laughs> Matic warna putih juga Mau tahu nggak tahunnya berapa? Tahun 2018 ribu delapan belas. Waduh, masih banget tuh ya. Luar biasa, biasa pajaknya ya? Desember, lo Nih, pajak Desember panjang ya. Betul, panjang. kilometernya panjang. pun rendah juga. Berapa, Bang? Tiga puluh ribu. Tiga puluh ribu. Wow, tiga puluh ribu. Seratus ribu. Berarti, berarti, berarti. Berarti, berarti. Berarti, berarti. jakarta barat juga ya. betul. dia harga Uh, Pelat Ganjil 30.000 puluh ribu kilometer, servis pertama dari baru. Langan pertama dari baru. Dan harga cashnya kita jual buka harga di 170 juta masih bisa nego. Nego. Nah masih bisa nego ya saudara. Tahun dua yang tipe spesial. Edition. edition. Mobilio special edition 2018 ribu Transmisi metik warna putih ya. Betul warna putih. Warna putih. Cuman gini Pak Aji dan Pak Menir. Ya. Bang Special Yus. Edition ada bedanya. Hmm. Bedanya di apa tuh, Bang Yos? Kalau dari tampilan luar, ha -ha. paling kelihatan di grill. Grill, grill, sama grill depan, velg, Pelg. Pelg. Pelg. Depan. grill depan sama velg. velg. Hmm. Kalau velg kita lihat tipe E eh, kan umumnya kan bukan tone Ya, kalau di Honda ya satu warna yang SE, bukan Kalau SE dia udah tone kayak RS. RS, betul, betul, betul, gitu. betul. betul, betul. Jadi perbedaannya uh, di grill sama velg ya lebih menonjol ya, ya, ya. Betul, betul, betul Grill sama velg dari luar Dari tampilan interior mm -hmm. ada bedanya lagi nih Interior hmm. Head unitnya dia udah Touchscreen floating. Oh floating, floating. Oh, oh iya iya iya Kayak iya. HRV model baru Iya oh, betul. betul Jadi layarnya ya. agak menonjol layar tancap nih <laughs> Hahaha Jadi <melihatnya> enak <laughs> ya, betul. Ya, Iya betul iya, iya. Bisa bluetooth Iya Betul betul betul nah. Jadi kamu kalau mau nonton apapun bisa <laughs> <laughs> aduh sampai batuk tuh pemirsa <laughs> jadi untuk uh, mobilio special edition ini kalau tampil eksterior di grill depan sama uh, di velg ya di velg. Nah, untuk interiornya itu audionya udah floating udah floating sama dia kamera mundur ya kamera mundur kamera mundur oh. sudah 360 ya belum belum 360 Blom. Blom. berarti uh, 180 <SILENCIO> 180 tapi sudutnya lurus <SILENCIO> Iya, sudut, masih lurus Jadi belum 360, <SILENCIO> jadi masih lurus iya. Atau Kayak... 90 derajat gitu, menajak doang <SILENCIO> Nah, untuk tadi kan tujuh 170, nego tipis ya? Nego, nego halus, ya? nego halus, Nier Jangan tipis-tipis uh... juga, Nier Oh, jangan ya, tipis-tipis juga ya? Iya, betul-betul Nah, aneh. kalau untuk kreditnya nih hmm. Kita di DP berapa sih, Bang Yus? Untuk DP-nya itu di angka 37 juta 37 juta, kita dengan... kasih uh, paket yang bagusan ada lagi nggak kira-kira? Untuk saat ini sih itu paling bagus Paling, paling bagus ya? Iya. DP 30 juta, 37 juta, 37 juta, 37 juta, Angsurannya selama 4 tahun, 4.091.000 4.091.000, 41 lah ya, iya. 41 dikali 47 bulan. Bulan. bulan Ya, nego-nego dikit angsuran dah iya. Iya. Nah, itu tadi ada Mobilio Special Edition 2018. Ada lagi nggak sih? Kita Hebat ada dini? lagi HRV tipe HRV. matic, m. Hmm, oh, tahun? tahun 2018 warna putih. Warna putih. Pajaknya bulan September, kilometernya baru 39.000. Servis record, ya? record. record. Service record. Ini daerahnya snk nya di Jakarta Barat sama. Oh, Jakarta semuanya, Barat juga. Rata -rata ganjil rata -rata Pak, rata -rata ganjil ya? Rata -rata ganjil. Rata -rata ya. Ya. ganjil. <laughs> <laughs> Yang pertama, masih ada dua kali free service di Honda. Oh, Tuh. service Servis ikut masih ada. Servis gratis jasa servis. Jasa servis. Jadi garansi pabrik masih ada ya, masih ya. tersedia. Masih ada. Hmm, betul. Kita buka harga di 250 juta. Nego-negonya. Itu tadi uh, HR-V 2018 warna putih warna ya. Putih. Betul. Masih servis record di Honda ya dua kilometernya tiga puluh Warna ribu putih. Bagus banget. Serbispekot ya. Pajak September. September. Nah untuk harga cashnya tadi berapa? 250 250 nego. Nego. Ah. DP sorry DP 55 puluh lima. Angsuran enam juta seratus. Enam juta dua ratus Oh enam Iya. Tuh Betul. selama 47 bulan. Empat ya. bulan. Untuk yang lima tahun enam tahun Insya Allah kita bisa bantu dengan BCA Finance atau Mandiri ya. Finance bisa. Bisa. Bisa. bisa. Betul. Jadi tentatif lah ya. Tentatif bisa, atau bisa. bisa. Ya. Nah, jadi kalau di sini kita menyediakan mobil bekas tapi berkualitas. berkualitas. berkualitas. Dan recommended ya Betul. bagi pemakainya. Oke. Nah, okay, selanjutnya Nir, apa lagi tuh Bang Didi? Unitnya. Honda City nah, tipe ah? E matic. City tipe E matic 2000. sembilan 2019 warna putih. 2019 warna putih. Hmm. Desember juga Nir. Oh semuanya pajaknya rata-rata di akhir tahun Orang ya. Kurang lebih ya. Iya, Desember. jadi panjang ya. Kilometernya bertahun-tahun nah. berapa, nih? Berapa tuh? Baru 8.000 km. bawa mobil. 8.000 ya. 8.000 8.000, servis record, garansi Honda masih ada. Tuh. Bro, mobil tersebut benar-benar rekomendasi. Warna putih pula, daerah daerahnya, SNK-nya? Bekasi. Bekasi. Bekasi. Mau tahu enggak, Guys? Kita jualnya berapa duit? berapa tuh kira-kira? dua ratus tujuh puluh dua itu masih bisa nego juga nego, nego halus sehalus muka kamu <laughs> nanti pakai bedak kayaknya <laughs> gitu, muka saya <laughs> 270. ratus kilometernya rendah banget 8.000 ribu kilometer bisa berplat ganjil ya sudah ya untuk paket kreditnya paket kredit baik uh, tadi mobil Honda City tipe -T -T -E. matic -E. uh, eh, CVT matic -E. warna putih tahun 2019. <kuh. <kuh> Kilometernya 8000, pajaknya Desember. Plat mm -hmm. ganjil daerah Bekasi. Bekasi. Bekasi. Dengan harga cash 270 nego. Betul. Nego, nego halus ya. Iya. Nah, untuk, untuk DP 73 Ditu juta. 73 juta. Nah, angsuran sekitar estimasi ngius tadi berapa? Itu tadi angsuran di sekitar 6 juta 163. 50. 50. Ah, 6 juta lima puluh dikali 50 47 bulan. Bulan. itu uh. <laughs> Rekomendasi ya, ini rekomendasi makanya harganya kita benar-benar berikan yang terbaik dan unit dan kondisinya pun benar-benar terbaik banget. Terbaik. Hmm. Nah, untuk selanjutnya mobil apa lagi sini? Kita mobil. ada Mazda CX5 Elite. Oh, hmm. Mazda CX5 Elite. Ya. Betul. 2000. 2018 warna hitam warna hitam Wah ini nih banyak yang dicari juga pajaknya nih. September betul nah pajaknya September kilometernya baru 42.000 ribu. 42 ribu. jadi rata-rata mobil ini kita sajikan di kilometer rendah nih betul dan service, dan service record juga ini record sah-reporto ya. berplat genap ini ya, nir, ya. Mm -mm. nah kalau untuk harganya berapa sih Mazda CX5 harganya murah 440 aja. Kita kasih nih. 440. 40. Mazda CX5 2019 eh 2018 loh. 2018. 2018 440 ya. Tuh. Spesial. Hmm. Sampai jadi. Iya. Sampai jadi. Nah, kalau untuk paket kreditnya. Ada apa sih? DP-nya ya. Mm Heeh. -hmm. 105 juta. 105 juta? untuk ansurannya 10 juta 561.000 600.000. Oh. 10 juta, 10 juta. 561.000. 550 lah. Kan oh, beda bisik. ah beda 10.000. Kita berikan yang terbaik buat saudara-saudara. <laughs> Oke, okay, selanjutnya Centra. Ada Centra tipe Q. Centra tipe Q warna warna hidung Warna hidung, Hideung apa? Tuh? Hitam. Iya. 2016. 2016. Black, black lah, black. black. <laughs> Agustus. <laughs> pajaknya bulan Agustus. Pajaknya di bulan Agustus, kilometernya baru 69.000. Servis record. Servis record. tipe Q ya tadi ya. Tipe Q, warna hitam, 2016. Pajaknya di bulan Agustus. Mm -hmm. kilometernya baru 70.000. Servis record ganjil. Servis record Toyota. Nah, untuk harga. Daerah Jakarta Barat. Harganya itu Jakarta Barat juga. Jakarta Barat. Harganya murah loh. Itu 80, buka harga. Seratus delapan puluh, seratus delapan puluh, seratus delapan puluh. Buka harga masih bisa nego lah, masih bisa nego. Nah, uh, Sienta tipe cute dua ribu dua ribu enam belas. Iya, harga kreditnya Bang Yus, harga kredit DP-nya tiga puluh enam juta, tiga puluh enam juta. Tangsurannya empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu, empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu, tujuh puluh satu ribu. Oke, insya Allah rekomendasi ya. Pasti. Nah, selanjutnya kita ada Toyota Camry 2013 kayaknya nih. Tipe 2, tipe V. Tipe v. 4 v. Betul. Dia tahun 2013 warna silver. silver. Berplat ganjil. Pajaknya bulan 3, Maret tahun depan. pajak panjang. Wah. Kilometer baru 62000 nih. Jadi rata-rata rendah lah ya. Ganjil. Daerahnya daerah. Ini kalau nggak salah Jakarta Barat juga. Jakarta Barat juga ya. Wow. Jadi dominasinya ja Barat nih. Betul. <laughs> Camry tipe V, Matic warna silver tahun 2013. 2013 warnanya silver, harga Sorry. jualnya kita Sorry, tanya jual tanya. di 210. Berapa? Menglilih? 210. 200 uh, 210 juta. Cambridge anegu. tipe V, 2013. Pajak bulan Maret, kilometernya baru 62.000. Oh, ini buat eksekutif muda nih. Betul, 210 juta. Kita jual harga murah, kualitasnya bagus. Ya kita berikan yang terbaik nih, buat pemirsa, saudara-saudara semua. Woi, benar-benar mudah-mudahan kita berikan harga ini bisa menjadi rekomendasi. Gitu. Nah, ya. bagi pencari mobil berkas berkualitas, berkualitas. lagi ini. Satu, masih KM-nya masih rendah Bebas banjir, Nah dan bebas insiden nah. nabrak ya. Mobil tinggal pakai, nggak dandan lagi Jadi kalau mau ngecek, ya di-authorize Ini uh, biaya ceknya ditanggung sama pembeli, pembeli. Nah. Tapi terjamin ya, terjamin Tapi terjamin. Nah, nah, kita, kita sudah melalui verifikasi unit selektif banget Selektif lah dari tim-tim kami -tim uh, Betul, semua Insya Allah nah. mobilnya aman, nggak ada masalah Up. Oke, ya, saudara Semoga yang tadi kami tampilkan ya. bisa menggugah perasaan dan hati sanubari saudara <guluh> agar mencari atau membeli mobil bekas. ke menghubungi kami semua. <guluh> <guluh> Alamatnya di mana, Nir? Alamatnya kita di Serba Oto Palam Semi, ya, di Blok A5 Nomor Dua, nah. nah, Bursa Oto Palam Semi, Blok A5 Nomor 2, Dedi, atau Menir dan Bang Yus. Ya, betul. Nah. nah nanti kita uh, di deskripsi biasa seperti betul. biasa ya jadi. Oke ya saudara apabila ada kata-kata atau candaan mungkin yang kurang yang kurang berkenan dari kami semua mohon maaf dan mohon dimaklumi betul. ditutup Nir ya dari kita bertiga uh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya mudah-mudahan ini jadi bahan referensi buat agen-agan yang pencari mobil bekas berkualitas ya kita dari Derosa Mobil Bekas Bang Yus, Menir Mobil Bekas Mohon pamit, saya tutup Mobil lagi topik daya Wassalamualaikum Wa warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh Salam sukses, Derosa Otomotif.